Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe-subscribe channel yang paling mantap ini kawan Wah ini masih kita dihebohkan dengan kasusnya Ya pemerintahan di Lampung yang mana Viral setelah dikritik Bima ya Ini yang viral ini si Bima ini Ya uh, Bima menjaya jadi, di mana Kota Baru menjadi sorotan setelah tiktok, TikToker bernama Bima Yudho Saputro ya dengan akunnya AW Bima Rebon mengkritik pembangunan di provinsi ya. Nah, ternyata kawan, ini semakin banyak yang terkuak kawan. Nah, ini nih salah satunya ya. Nah, ini saya ambil dari Tribun, ya ini dari Tribun bak kota zombie ya kota baru di Lampung jadi proyek mangkrak senilai 1,2 triliun teganya kami nah ya saya bacakan dulu kawannya ini yakinya terkuat semua ya bak kota zombie kota baru di provinsi Lampung jadi proyek mangkrak 1,2 triliun belakangan ramai pemberitaan tentang Ya, seorang tiktoker mengkritik provinsi Lampung yang tak maju-maju. Selain itu, tiktoker juga mengungkap akar dari masalah adalah praktek korupsi dan nepotisme yang begitu subur di Lampung. Lalu apakah benar kabar tuduhan yang diungkapkan oleh tiktoker tersebut? Kota baru juga menjadi sasaran tembak tiktoker bernama Bima Yudha Saputro dengan akun ad.com atau Bimaks Rebon tersebut. Lokasi pembangunan kota baru ini berada di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Posisi kawasan ini dianggap strategis lantaran dekat dengan jalan tol ruas Bakahuni Terbanggi Besar atau Bakter. Dilansir dari situs Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan tata ruang badan pertahanan nasional proyek ini dimulai di akhir masa kepemimpinan gubernur Sahruding ZP pada tahun 2014 ya pembangunan area perkantoran pemerintahan ini menelan anggaran hingga 1,2 triliun dari anggaran tahun 2013 dan 2014 yang ditetapkan melalui Perda nomor 13 tahun 2013. Total luas lahan mencapai 1.300 hektar yang merupakan bekas lahan perkebunan karet PTPN 7. Hingga pembangunan berjalan 4 gedung utama ditargetkan selesai pada akhir 2014 lalu. 4 gedung ini adalah kantor Gubernur Lampung, gedung DPRD Provinsi Lampung, Balai Adat dan Masjid Agung. Ya, pembangunan kantor gubernur dianggarkan sebesar Rp72 miliar. Rupiah. Kemudian gedung DPRD Rp46 miliar, rupiah, Masjid Agung Rp20 miliar, rupiah, dan Balai Adat Rp1,5 miliar. Rupiah. Mimpi besar, Sahruding untuk membuat kota baru menjadi ikon kemajuan Lampung terpaksa terhenti setelah kepemimpinan berganti di tahun 2014. Rido Fikardo yang kala itu memenangkan pilkada Lampung memutuskan menghentikan proyek pembangunan kota baru. Argumen pemprov kepemimpinan Rido ketika itu, anggaran pembangunan kota baru dialihkan untuk infrastruktur jalan irigasi, pariwisata dan sumber energi hingga masa kepemimpinan Rido berakhir di tahun 2019 dan digantikan oleh Arinal Junaidi kelanjutan pembangunan kota baru ini masih menjadi tanda tanya untuk mendapatkan gambaran terkini kondisi pembangunan kota baru Kompas.com melakukan penelusuran ke lokasi yang berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Bandar, Bandar Lamput tersebut berdasarkan kalkulasi melalui Google Map waktu tempuh menuju lokasi sekitar 30 menit namun kejataan di lapangan sangat berbeda waktu tempuh molor hingga mencapai satu jam kondisi akses jalan mulai dari persimpangan gerbang tol atau GT kota baru atau Mapolda dalam pun, yakni jalan terusan Ria Kudu terlihat rusak parah di sejumlah titik setidaknya ada 20 titik kerusakan yang sangat parah di akses jalan tersebut begitu sampai di area kota baru dari pantauan kompas.com terlihat godung gedung tak bertuan telah berdiri dengan kondisi terbengkalai dari dan baru selesai sekitar 40-50% saja seperti bangunan yang diplot sebagai gedung DPRD Provinsi, baru berupa bangunan tanpa dinding. lahan kosong yang ada di sekitar gedung ditanami singkong dan palawija oleh petani setempat. Kondisi serupa juga terlihat dari bangunan yang diplot menjadi masjid Agung dan kantor gubernur. Satu gedung yang sudah berdiri dan beroperasi hanya rumah sakit Bandar Negara Husada. Ya... Namun kondisi rumah sakit yang pernah menjadi rujukan lokasi isolasi pasien COVID-19 ini sepi dan minim aktivitas terkendala anggaran. Wakil Gubernur Lampung kusnina Husnunia kali mengakui kelanjutan pembangunan kota baru terkendala anggaran. Menurut Nunik Asapa anak Fokus Pemprov Lampung adalah untuk memaksimalkan anggaran lebih ke perbaikan infrastruktur dan pengembangan SDM. Siapa yang gak mau kantornya bagus, hanya saja masih ada kebutuhan yang lebih penting untuk didahulukan. Alangkat tiganya kami jika mementingkan itu kota baru dibanding kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kata Nunik melalui sambungan telpon Kamis 13 April 2023. Nunik mengatakan proyek pembangunan kota baru ini adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya. Sehingga tidak tepat jika dibebankan pada masa kepemimpinan Gubernur Arinal. Kita lihat anggaran nanti jika memungkinkan bisa saja dilanjutkan kata Nunik. Nah itu informasinya kawan. Weh, ternyata masalah ini terus berlanjut. Nah ini penting kita bahas ini kawan. Kenapa? Ini suatu program ya yang sangat merugikan rakyat. Ini gara-gara pemerintahnya. Ini seharusnya, kalau ada pembangunan, ya, di masa jabatan pejabat tertentu, kalau belum selesai, sebaiknya ini dilanjutkan oleh pemimpin yang baru, karena kalau tidak dilanjutkan. Maka tentunya ini uang rakyat sia-sia Terbuang percuma Inilah yang terjadi di Indonesia Ganti pemimpin Banyak Ikon-ikon atau pembangunan yang Dibuat mangkrak Yang rugi negara Harus dilanjutkan Nah harus jadi rancangannya harus dilanjutkan tapi susah sekarang, setiap pemimpin itu pingin punya ikon. Nanti juga ke depan ini, ya, skala nasional, IKN ibu kota negara. Nanti selesai kepemimpinan Jokowi, IKN tidak jalan lagi, mangkrak lagi. Udah berapa uang negara habis di situ. Tapi memang ini kembali lagi ke Lampung, ini viral, ya. Masa dilaporkan ada jalan rusak. Viral di Mesos, kenapa gubernur Lampung ini? Kok katanya, katanya mengintimidasi keluarganya Bima. Makanya saya monitor ini, oh, perwakilan dari Menko Polhukam udah turun, ada apa sebenarnya? Harus dicek betul, ada nggak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya? Ya kan, insya Allah, bagi yang videonya.